Saat memulai usaha, seringkali kita melihat bahwa kita baru mulai, kita kecil, jadi suka rasa jadi malu jadi minder kalau ditanya dan nggak pede melihat pengusaha-pengusaha atau teman-teman yang udah lebih besar ah, gimana ya nyikapin ini? di Donald Mano Let's kali ya. Saya pernah mengalaminya bersama istri waktu kita memulai di tahun 2013. Saat itu kami sebagai food blogger yang kami punya hanyalah kamera pocket saat itu. Dan saat kami mulai masuk banyak teman-teman food blogger lain yang punya kamera lebih keren, lebih canggih. Dan itu sempat membuat kami berpikir merasa terintimidasi karena orang melihat food blogger yang bagus adalah kameranya juga bagus tapi kami mendapat pesan dari mentor bahwa memang yang dipentingkan adalah man behind the gun konten apa yang kita bisa hasilkan yang kita bisa delivery dan kami tidak memusingkan hal dari kamera apa yang kami pakai atau sekecil apa usaha kami dan seiring berjalannya waktu kami bisa lihat bahwa yang penting adalah kebanggaan kepercayaan kita dan kita punya ketekunan, motivasi untuk menjalankan usaha kita sekecil apapun, sesederhana apapun ini yang membuat kami terus terus terus terus jalan dan akhirnya sampai hari ini bahkan Usaha kami bisa berkembang ke beberapa ranah yang lain Dari food blogger, menjadi digital marketing konsultan dan services Dan sekarang saya bisa menjadi mentor dan coach buat beberapa pihak Dimulai dari hal yang kecil Pesannya gini, buat teman-teman yang mau mulai usaha Saya pernah ngalamin mulai dari hal yang kecil jangan pernah merasa kecil dan jangan pernah merasa malu apa yang ada di hadapan kalian, apa yang ada di tangan kalian, pakai itu karena itu adalah benih, saya kita percaya diri, bersyukur dengan itu kita olah dengan baik dengan cara yang benar, percaya sama saya, pada saatnya dia akan menghasilkan buahnya, dan untuk itu jangan pernah mulai dengan merasa kecil dan merasa minder, jadi mulailah dengan semangat dan terus belajar, Ya udah, saya bukan meng Burui, sekedar sharing pengalaman saya Namanya juga Donald Mano Let's talk. sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bye bye